Sering mendengar anjuran cuci tangan, tapi masih bingung cara melakukan yang benar dan kapan harus melakukannya. Yuk simak penjelasan Dr. Big di acara ngobrol sehat. Cuci tangan merupakan salah satu bentuk kebersihan pribadi yang sekaligus bermanfaat untuk menjaga kesehatan. Cuci tangan merupakan salah satu bentuk perilaku hidup bersih dan sehat biasanya disebut PHBS yang sebenarnya sudah lama digaungkan dan semakin terkenal karena adanya wabah ini mungkin ada yang bertanya kenapa harus sering cuci tangan padahal tangan masih terlihat bersih kita mungkin tidak menyadari sering memegang benda-benda di sekitar kita yang sering kali kita tidak tahu kebersihannya bisa jadi mungkin barang itu baru saja dipegang orang yang bersin atau batuk ditutup dengan tangannya sehingga ada agen penyakit virus atau bakteri yang menempel di sana lalu misal kita memegangnya dan karena kita merasa tangan kita terlihat bersih kita secara tidak sengaja memegang wajah mata hidung atau mulut ini yang menyebabkan tangan menjadi media berpindahnya penyakit jika saat itu daya tahan tubuh kita lemah dalam masa inkubasi kita pun akan mengalami gejala yang sama kapan sebenarnya kita harus cuci tangan cuci tanganlah setelah memegang sesuatu terutama pada waktu-waktu penting, antara lain sebelum makan, setelah buang air besar, sebelum menjamah makanan, sebelum menyusui, atau menyiapkan susu bayi, dan setelah beraktivitas sebagai kebiasaan yang baik, mencuci tangan perlu memenuhi cara yang benar. Agar kita yakin bahwa seluruh permukaan tangan sudah terbasuh dan benar-benar bersih, cuci tangan yang dianjurkan. Jika kita memakai sabun dan air, urutannya seperti ini ya. Langkah pertama: basahi tangan. Gosok sabun pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Langkah kedua: usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian Langkah ketiga, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih Langkah keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci Langkah kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian Langkah keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok perlahan bilas dengan air bersih dan keringkan lakukan cara ini sekitar 40-60 detik lalu bagaimana jika kita tidak menemukan air dan sabun kita dapat menggantinya dengan larutan berbahan dasar alkohol yang biasa disebut hand sanitizer urutannya sama dengan mencuci tangan menggunakan air dan sabun hanya dimulai dengan menuangkan larutan hand sanitizer secukupnya atau sekitar 2-3 cc lakukan cuci tangannya sekitar 20-30 detik ya mari kita biasakan mencuci tangan dengan benar untuk menjaga kesehatan dan kebersihan pribadi hindarkan penyakit dengan cara yang sederhana jauhkan peluang agen penyakit hingga di tubuh kita Perilaku ini seharusnya menjadi kebiasaan yang sangat baik karena selain untuk menjaga kesehatan dan kebersihan, agama juga mengajarkannya. Jadi, biasakanlah cuci tangan ya. Untuk keadaan sekarang, lebih baik di rumah saja dulu dan tetap waspada. Salam sehat selalu dari Dokter B. Jangan lupa subscribe, like, and share ya agar semakin banyak yang mendapatkan info kesehatan menarik lainnya dari channel Ngobrol Sehat. Terima kasih.